seperti Maulana Imam al -Habbar, al Kutub Al Habib Abdul Ghadir bin Ahmad bin Faqih itu yang uh, saya minta tolong untuk urusan begini-begini ini -begini. Syekh Al Imam Al Kutub Al Habib Abdul Ghadir bin Faqih ya kita ingin ingin kalau Mahalul qiyam ketika kita sampai ke rumah yang kita minta di sini ini per orang jangan ada yang ditolak itu yang kita kepingin. Jangan saya saja, jangan saya saja, jangan jangan, Tidak mau saya. Kalau saya saja, saya tanpa niat sombong cukup doa di rumah tanpa niat giber. Alhamdulillah ya, hadir? Saya faham cara-cara doa diangkat bukan buat saya nih. Ya. Tapi setiap yang hadir ini jangan ada yang punya tujuh niat, 10 niat. 13 niat 100 niat kira-kira pulang itu gobul gitu nah. ini ini yang mau saya terangkan sedikit tapi tolong pahami betul pahami betul ini mahal ini ini, mahal. ini pemahaman penting mahal ini. ada satu ulama besar kalau saya sebut namanya santri-santri kenal semua alama karangannya dibaca di hampir seluruh pesantren di Indonesia saya tidak mau nyebut nama sebab cerita ini kurang baik beliau itu hatinya kurang nyambung ke orang-orang yang biasa dipanggil Imamul Habar. Ini Tobago Kuno saya nggak sebut nama. Jadi Sainah Umar Mohbar dipanggil nggak muncul. Sama sama ini sama al saya nggak sebut namanya. Sainah Praman Segao datang. Yang beliau panggil datang cuma ada satu wali yang zaman Habib Abu Bakar bin Abdullah. Ini dipanggil nggak datang gak datang. Ketika itu al-lama diuji oleh Allah Taala di penjara ini ujian ini ujian berat namanya sangat terhormat alil maqam di penjara orang kalau masuk penjara naudzubillah mendalik, otomatis hilang sudah kosong ya Allah saya di penjara ini umpama dulu toh ada Ria umpama ada kiper hilang sapa ketika itu dia menjerit memanggil nama habaib sunnah Umar muhabb Sunan Itu yang datang ke Ka'bah, rombongan Kelihatan ya si lama ini. Terus beliau tanya, "Ya, ba, ya ba, anu dari dulu antum antum saya panggil-panggil kok gak pernah datang, baru sekarang datang." Apa jawab beliau beliau itu? Akbalta adbart anna adbarna angka walamma aqbalta anna akbarna angka ketika hatimu 100% 100% bersih menuju kepada kami itu yang memanggil kami katanya sehingga kami datang jadi kalau percaya kepada wali jangan setengah-setengah kalau percaya kepada Al-Habib Abdullah Fugi, Al-Habib Abdul bin Fugi, Al-Habib Al Ali bin Muhammad Al-Habisi, Syekh Abdul Gadir Jailani, Sunan Golong Jati, yang serius, 100 kosong hati selain Aulia panggil, datang itu. itu. Kalau saya sebut namanya ini alamah semua kiai-kiai kenal. Lama, adbarta anna adbarna angka. Walammah akbalta anna agbalnak. Tika hatimu betul-betul menuju kepada kami Itu yang dipanggil tujuh yang datang Rombongan-rombongan Fagil Mugoddam bawa rombongan Sina Abrahman bawa rombongan Sina Umar Muhtar bawa rombongan Wali-wali ini bawa rombongan Sehingga dalam waktu tidak sampai berapa malam Itu wali, itu alaman dikeluarkan dari penjara Bibarakati aulia indah ini yang saya mau Kita Hati harus Betul hati-hati hati Saya nggak butuh mulut nggak butuh badan Hati Hati kita harus betul-betul Tawajuh Kepada wali-wali Allah Ini masih mahalul qiyam Tawajuhkan hati kita Kepada Sayyidi Al-Habib Abdullah bil Kepada Sayyidi Al-Habib Abdul bin kepada Sayyidi habib Abu Bakar bin Muhammad Al-Saggaf Kepada Sayyidi habib Ali bin Muhammad Al-Habashi Kepada Sayyidi habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas Kepada Sayyidi habib Muhammad bin Abdurrahman saggaf Kepada Sunan Gunung Jati Maulana Syarif. sharif Syekh Abdul Qadir Jailani Sayyid Al-Rifa'i Sayyid Al-Dasuki Sayyid Al-Badawi Al-Muhajir Sayyid Al-Fakih semua aulia Allah, kita panggil nama-nama mereka, kita tawajau dengan hati-hati kita, sehingga arwah halauliah yang Arwahul arwah halauliah Arwahul hafurun, arwah Arwahul yang hafurun, arwah ya sudah ya sudah tumpukan, ya sudah biha ya biha biha kita berjalan dengan jalan-jalan Al-Habib Abdul Qadir Dengan jalan Al-Habib Abdul Allah Dengan jalan awliya Allah Kita dituntun menuju hadrat Rasulullah Menuju hadrat Rasulullah Menuju hadrat Rasulullah Meningkat menuju hadratullah Menuju hadratullah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah, ya Allah. Bihal bihal sehingga hati kita bersih hati kita bersih hati kita bersih tawajjuh kita diterima tawajjuh kita diterima hajat kita kabul hajat kabul hajat kabul rabbi fanfa'na bi barakatihim rabbi fanfa'na bi barakatihim rabbi fanfa'na bi barakatihim rabbi fanfa'na bi wa hdinna hurmatihim wa hdinna bi hurmatihim wa madna fi tariqatihim dan berlainan min al-fitani mudah-mudahan anda sampai ke rumah anda hidup anda berubah rezeki anda berubah rezeki anda berubah rezeki anda berubah kesolehan anda berubah hal-hal dilaporkan hal-hal dilaporkan dhuduh menghubung dhuduh menghubung dhuduh menghubung di jahe dan maulana muhammad al-Fat